Selamat datang di Teknologi Galeri Pada kesempatan ini, kita akan berbicara dan berbagi terkait dengan Whatsapp Nah, bagi kawan kawan sekalian Kita hari ini akan membahas terkait dengan bagaimana sih membuat grup pada Whatsapp Ketika kita memiliki sebuah komunitas Nah, namun sebelum kita lebih jauh membahas terkait dengan cara membuat grup Jangan lupa untuk... Atas kebaikannya diucapkan terima kasih guys Dan pada uh, kali ini kita akan satu persatu Gimana sih caranya? Jadi uh, kalian bisa langsung buka WhatsApp ke WhatsApp nah setelah itu di sini kita di ujung kanan atas kita pilih titik tiga itu kita pilih uh, baru seperti itu nah setelah ini kita masukkan satu uh, anggota saja minimal contoh di sini adalah terserah ya terserah dari kawan-kawan sekalian Ya, ini dipilih satu, setelah itu kita klik pada tanda panah yang pada bagian bawah Dan Setelah itu kita ketik atau tulis nama grup yang kita inginkan Contoh di sini adalah Garuda Muda m nya besar Setelah itu kita checklist. klik checklist Ini adalah sudah jadi, namun penampilan ini masih sangat sederhana Maka kita bisa klik di grup yang sudah kita buat tadi Kita bisa pilih ataupun ganti gambar Kalau ini masih kosong gitu ya Kita ganti gambar dengan cara kita klik pada apa namanya gambar orang ide yang kosong Setelah itu kita pilih di galeri gambar apa yang diinginkan Ini saya sudah siapkan satu gambar kita klik saja nah, setelah itu baru kita atur apakah kurang besar atau mau dikecilin lagi terserah kawan sekalian setelah itu baru kita klik di uh, selesai nah ini sudah sudah jadi uh, grup kita nah yang berikutnya bagaimana sih cara untuk menambahkan uh, anggota ataupun peserta jadi nanti di sini kita sudah ada Uh, ikonnya, yaitu tambahkan peserta kita klik saja setelah itu kita pilih satu orang lagi, contoh lagi kita klik dan ini bisa random gitu ya bisa banyak seperti itu baru nanti kalau sudah kita klik checklist lagi ini sudah menambahkan, sudah banyak dan ada satu cara lagi yaitu dengan mengundang dengan cara uh, undang via tautan menggunakan link jadi kita klik saja undang via tautan Setelah itu baru kita kirim tautan via WhatsApp nah, setelah itu baru Kita pilih siapa yang akan kita undang Contoh di sini. Oke baru setelah itu kita klik tanda panah yang hijau lagi Oke setelah itu baru kita kirim Nah, pada saat yang kita kirim itu membuka link, maka dengan otomatis uh, teman kita itu masuk ke dalam grup. Baik, mungkin itu. Terima kasih buat uh, kawan-kawanku semuanya. Jangan lupa selalu dukung uh, channel ini.